Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi pemirsa Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru Terupdate dan terpercaya untuk Anda tentunya di Amtasam 7 SS News Kepala Magasasa Nahungan Negeri 7, Sungai Selatan Jam agen AGMPDI Meminta kepada warganya agar dapat menerapkan model Iceberg Analysis Dalam menyikapi problem keagamaan dan problem lainnya Bagaimana liputannya? Kita ikuti info singkatnya. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Sungai Selatan yang beries AGMBD meminta kepada warganya agar dapat menerapkan model iceback analysis atau instrumen yang bisa digunakan untuk mencari akar penyebab sebuah permasalahan dalam menyikapi problem keagamaan dan problem lainnya. Hal tersebut disampaikan saat memberikan ucapan selamat dan apresiasi kepada semua peserta penggerak penguatan moderasi beragama dari MTsN 7 Sungai Selatan yang telah berhasil mengikuti kegiatan pelatihan penggerak penguatan moderasi beragama bagi guru angkatan empat Kementerian agama seprovinsi Kalimantan Selatan, tengah, timur dan utara dari tanggal 20 puluh sampai dua Februari dari 2023 ribu di balai diklat keagaman Banjarmasin. Kamat mengatakan dengan adanya pelatihan penggarap penguatan moderasi beragama bagi guru angkatan atas kementerian agama se-provinsi Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Utara tersebut diharapkan agar para penggarap penguat moderasi beragama dapat memperikan pemahaman bagi yang lainnya untuk mengimplementasi model iceberg analysis dalam menyelesaikan problem yang dihadapi. Dengan menerapkan model iceberg analysis, kita dilatih untuk mengurai problem eksosititas, keagamaan, dan problem-problem lainnya dan mencoba untuk mencari penyelesaiannya menungkapnya saat memberikan sambutan dan arahan dalam kegiatan rapat koordinasi MTS 7 Hulu Sungai Selatan selasa 28 Februari 2023 di Ruang Guru. Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Madrasa Bidang Sarana dan Prasarana sekaligus peserta pelatihan penggerak penguatan moderasi beragama bagi Guru Angkatan 4 Kementerian Agama Seprovinsi Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Utara dari MTS 7 Hulu Sungai Selatan Muhammad H.W.S.A. yang menyatakan, akan melaksanakan diseminasi untuk semua warga madrasah tentang pentingnya penerapan nilai madrasah beragama dalam keseharian dengan menggunakan model life analisis. Di akhir kegiatan secara langsung, kamar pemimpin pembentukan panitia pelaksana asesmen madrasah tahun pelajaran 2022/2023. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2023-2024 yang dihadiri oleh Kepala Urusan Tata Usaha Isinya semua sama pendidik dan tenaga kependidikan 1 7 Sungai Selatan. Nah pemirsa, sekian informasi dari saya dan nantikan saya di informasi berikutnya. Saya Raisa nama peserta tim kerja humas yang bertugas mengucapkan terima kasih MTSA 7 SS Hebat, bermartabat, madrasah yang mandiri dan berprestasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh